Yo, minasan, o genki desu ka, o -re wa tiyo desu yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Nah yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Orient ama si uh, Eko bagus mana sih? bagus mana sih? Oke, sekarang aku ceritain ya. Poin pertama. Mulai dari asal-usulnya dulu ya. Nah, asal usul Orient Watch Company ya, itu berawal pada tahun 1901 atau 1901. Ketika Shogoro Yoshida membuka toko grosir bernama Yoshida Watch Shop in Ueno, Taito, Tokyo, Japan. Nah, selanjutnya toko jam tangan Yoshida itu sukses menjual jam saku import, nah, import dulu nih. Nah, next pada tahun 1920 atau 1920, Toyo Tokei Manufacturing didirikan. Awalnya memproduksi table clocks dan alat untuk mengukur dan kemudian pada tahun 1934 Toyotokei Manufacturing memulai produksi jam tangan nah pada tahun 1936 dua tahun kemudian Hino Factory dibangun di Hino Tokyo Jepang dan selama beberapa tahun Toyotokei Manufacturing booming namun dipengaruhi oleh ekonomi Jepang yang buruk setelah Perang Dunia II Ya, perusahaan ditutup pada tahun 1949. Nah, setelah Toyota K Manufacturing ini ditutup, perusahaan manufaktur jam tangan Yoshida itu reborn atau lahir kembali, ya, udah mulai merangkak lagi dari tutup itu di tahun 1950 dengan nama Tama Keiki Company dan melanjutkan pembuatan jam tangan. Di Hino Factory, nah, setahun kemudian Tama Keikiko berubah nama menjadi Orient Watch Company Limited. Nah, jadi nama Orient ini lahirnya pas banget di tahun 1951. Nah, namun pada 2001, wah, udah bertahun-tahun banget ini Seiko Epson merupakan... Salah satu dari tiga perusahaan inti dari Seiko Group menjadi pemegang saham mayoritas Kurang lebih dia pegang sahamnya di 52% ya di perusahaan tersebut ya Dan pada akhirnya Orient Watch menjadi anak perusahaan sepenuhnya yang dimiliki pada tahun 2009 Jadi 2009 Orient tuh udah bener-bener masuk di Seiko Epson Group ya Terus gimana dong perkembangan jam tangan Orient? Setelah di uh, akuisisi sama Seiko Group. Nah perkembangan jam tangan Orient itu dimulai dari. Nah ini balik lagi ya ke histori awal. Nah, jam tangan produksi massal pertama Orient yang diluncurkan pada tahun 1950 itu dilengkapi dengan mesin jam kecil. Yang didesain pada masa Orient masih menjadi toko jam tangan Yoshida yang dahulu banget. Nah, di tahun yang sama, Orient mengeluarkan Orient Star yang dikenal dengan True Star. Ini memiliki ukuran casing kecil dan desain dial sederhana, timeless. Ya, timeless jadi baru kata desain uh, abadi. Ya, timeless. Nah, kemudian di tahun 1957 sembilan Orient mengeluarkan Orient Star Dynamic. Nah, dua tahun kemudian, 1959 sembilan Orient mengeluarkan jam tangan di line luxury-nya yaitu Royal Orient nah ini yang paling jarang banget ditemuin atau susah banget ya ditemuin Royal Orient namanya. Nah pada tahun 1964 Orient mengeluarkan jam tangan diver pertama yaitu kalender auto Orient dengan movement self-lending tipe LCW atau LCW. Nah di tahun yang sama juga Orient mengeluarkan sebuah karya yang membawa pujian besar bagi reputasi Orient yaitu Orient Grand Prix 100 di mana menjadi pemimpin dalam jewels competition dengan menaikkan jumlah jewels dari 64 di Grand Prix 64 menjadi 100. Wow 100 jual dan kemudian beranjak di tahun 1965. Orient mengeluarkan jam tangan automatic diver yang mengkombinasikan tipe case jam tangan kompresor, yaitu Orient King Diver. Nah, itu kalau kalian lihat di jamtangan.com yang modelnya warna-warni, ya, shape-nya kayak turtle, tapi ada dua crown. Nah, itu namanya uh, jenisnya bentuknya Orient King Diver tuh kayak gitu, ya. Itu namanya kompresor style bentuk case-nya, ya. Pada tahun 1967, 2 tahun kemudian, Orient mengeluarkan jam tangan fineness, yaitu jam tangan automatic tertipis, ya yaitu 3,9 mm dengan day-date, display yang menggunakan movement kaliber 3900. Nah, Dirasa sukses dengan jam tangan kalender auto Orient di tahun 1964 Kemudian tahun 1969 Orient juga mengeluarkan jam tangan World Diver Yang memiliki tampilan enggak hanya date sama day display aja Tapi juga terdapat 24 hour display yang menggunakan kaliber 34 strip 1 ya nah tapi nggak cuma itu aja sih di tahun yang sama Orient juga kembali mengeluarkan King Diver yang tadi King Diver 1000 karena memiliki water resistance 1000 meter dan jam tangan ini menggunakan case buatan Swiss yang lebih halus dan mempunyai sifat anti magnetik nah setelah itu manajemen Orient mengembangkan dial jam tangan warna-warni Nah, kalau misalkan kalian udah punya Orient yang lama-lama, itu kan warnanya ada yang merah, hijau, pokoknya warna-warna cerah lah ya. Nah, hasilnya di tahun 1970 mereka mengeluarkan Orient Jaguar Focus, yaitu jam tangan yang memiliki warna dial gradasi dua warna. Nah, tahun 1971 Orient meluncurkan kaliber terbarunya, yaitu kaliber 46. Yang akan menggantikan movement tipe L mereka yang lebih tipis dan kecil yang akan menjadi movement utamanya Orient. Nah mereka udah mulai mengganti ke kaliber 46 buat movement barunya ya. Lima tahun kemudian di tahun 1976 Orient mengeluarkan jam tangan model LED yaitu Orient Touch Tron. Ini merupakan jam tangan pertama di dunia yang menggunakan LED yang bisa menyala saat case disentuh tapi karena cenderung error saat dioperasikan ntar dulu <laughs> ternyata cenderung error saudara-saudara jadi belum sempurna teknologinya ya maka digantikan dengan touchtron dua 2 yang sudah menggunakan tombol untuk menyalakan LED nah, pada saat itu sebenarnya teknologinya udah ditemukan tapi mungkin pada saat itu belum perfect ya jadinya masih banyak error dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggantinya dengan tombol Ya. nah tahun di yang sama 1976 juga Orient mengeluarkan jam tangan otomatis multi-year kalender yang terdapat display kalender otomatis di dialnya kalian pasti udah tahu ini karena di jam tangan deton juga term, e, pernah masuk yang e, versi barunya ya tapi tetap namanya multi-year kalender dan pada saat itu emang best-selling banget sih dan di tahun 1991 Orient mengeluarkan Orient Moon biyo yang kemudian model jam tangan ini diadopsi untuk produk Orient Star mereka. Dan kemudian di tahun 97, jam tangan sport yang terkenal kuat yaitu M-Force. Nah, ini pasti kalian juga tahu nih M-Force. Dan kemudian jam tangan ini berevolusi menjadi jam tangan diver yang memiliki water resistant 200 meter. Nih, 200 meter ya. Bahkan jam tangan Orient M Force ini merupakan jam tangan Orient pertama yang menggunakan case dan strap yang berbahan titanium. Nah, di tahun 2004, Orient mengeluarkan Orient Mechatronics di mana jam tangan automatic ini terdapat triple time zone atau terdapat tiga zona waktu yang menggunakan kaliber 55 series. Bahkan jam tangan ini termasuk jam tangan limited edition Yang hanya terdapat 999 piece di seluruh dunia Nah Orient uh, telah mengembangkan desain dari genre bermacam-macam ya Sejak tahun 2000-an Kemudian Orient Star Retro Future lahir pada tahun 2005 Yang mengadopsi model desain kendaraan dengan tampilan semi skeleton atau open heart dan di tahun 2010 Orient merilis jam tangan dengan fungsi GMT. Ya. Kemudian di tahun 2016 Orient mengeluarkan dan membangkitkan kembali desain lama dari Orient Montblanc yaitu Orient Star Skeleton dengan desain tembus pandang. Dan jam tangan tersebut menggunakan movement terbaru mereka yaitu kaliber 48E51 dengan power reserve kurang lebih 50 jam Jadi kalau dibandingin sama yang sebelah itu kayak 6R15 lah ya Nah di tahun 2017 Orion mengeluarkan Orion Star Mechanical Moon Phase Dimana jam tangan ini memiliki desain open heart dan tentunya terdapat Moon Phase Display nya Lalu... 3, kurang lebih empat tahun kemudian di tahun 2021 Orient kembali meluncurkan jam tangan Orient Skeleton Anniversary 70 tahun Orient atau 70 Anniversary. Yang mengejutkan dari jam tangan ini memiliki power reserve hingga 70 jam dengan movement kaliber 46F8. Dan uh, Orient ini juga sudah menggunakan silicon escape. Orient ini juga menggunakan in-house movement jadi dengan aku uh, sharing ini aku harap kali, uh, ini bisa membantu buat kalian-kalian yang masih bingung mau meminang Orient atau enggak so, sekian dulu video kali ini kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin apa yang mau dibahas bisa ditulis di kolom komen ya semoga kita bisa uh, merealisasi apa yang kalian pengen di situ. nanti kita rembukin juga terus yang belum subscribe yang baru tahu channel ini terus kalian tiba-tiba suka misalnya jangan lupa subscribe ya jangan lupa di, sekaligus dinyalain loncengnya yang udah jadi subscriber juga jangan lupa juga dinyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru di channel ini ya Terutama kalau seandainya kita mau kasih surprise, surprise, surprise. Hmm, kalian pasti udah tahu deh surprise-nya apaan. Oke, okay? I think that's all. And see you on the next video. Jangan -ne!